Oke, terima kasih. Jadi, hari ini kita melanjutkan visitasi dari kegiatan sebelumnya, ya. Minggu yang lalu, seingat saya, saya, karena dari minggu yang lalu itu ada beberapa hal yang memang kita bisa langsung follow up gitu. Nah hari ini kita coba uh, menghibahkan beberapa item gitu ya. Ini salah satunya mungkin yang cukup banyak ini kompos. Kompos ini sendiri hasil produksi dari program komposting yang ada di kita. Nah mudah-mudahan uh, kompos ini bisa bermanfaat untuk uh, apa namanya MTSN 5 ini nantinya ya. Selain itu juga ada beberapa item yang lain. Ini adalah uh, tanaman. Jadi ada uh, 13 uh, pohon yang kami berikan dari berbagai macam baik itu uh, pohon yang uh, masuk kategori buah-buahan maupun dengan uh, tanaman uh, apa namanya tanaman keras gitu ya uh, selain itu juga ada empat buah uh, sebutnya pengki ya ini mungkin bahasa Indonesia nya mungkin nanti bisa dikoreksi ini ada empat buah pengki yang uh, nanti untuk support uh, pengelolaan sampah juga nah selain itu juga ada sepuluh buah Uh, tempat sampah yang terbuat dari drum, dan terakhir ada uh, tiga buah drum, ini untuk komposter, jadi nanti uh, di sini jika memang ada kegiatan pemotongan rumput, gitu ya terus ada pengumpulan sisa-sisa uh, daun, itu bisa dikumpulkan dan nantinya akan bisa dilanjutkan menjadi uh, produk yang sama seperti Canda Asri, gitu di, uh, menjadi kompos lah, gitu ya itu mungkin item-item eh, yang saat ini kita bisa hibahkan, mudah-mudahan sih seterusnya nanti akan coba kita lihat lagi apakah masih ada hal-hal lain yang memang kita bisa bantu untuk MTSN Negeri 5 ini. Eh, dari hibah ini memang kami berharap bisa membantu MTSN 5 ini ya dalam mewujudkan memwujud, cita-citanya menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional Selain itu memang juga harapan kami bisa membantu untuk uh, menambah ruang terbuka hijaunya gitu ya Dan juga bisa membantu uh, bagaimana nantinya tanaman-tanaman uh, ini yang sudah dirawat uh, dengan sangat baik Bisa lebih baik lagi karena ada uh, kompos di sini sebagai salah satu media yang bisa uh, meningkatkan pertumbuhan dari tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, kami dari pihak Madrasah Sanawiyah Negeri Lima Serang mengucapkan beribu-ribu banyak kepada tim PT Canda Asri yang selama ini selalu mensupport, ya, selalu mensupport untuk meningkatkan uh, Madrasah kami untuk lebih hijau. Apalagi sekolah kami sekarang ini sedang mengikuti Adiwiata Tingkat Nasional mudah-mudahan dengan bantuan yang diberikan bapak hari ini kami terserang pak tidak menyangka setelah satu minggu visitasi kemarin bapak langsung memberikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dibutuhkan di tempat kami gitu dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh bapak baik kompos pengki drum dan lain-lain insyaallah Uh, bisa dimanfaatkan di sekolah kami, dan uh, kedepannya kami juga memohon untuk terus membantu madrasah kami, bahkan bukan penghijauan saja. Mungkin dari uh, apa, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran, baik guru maupun siswa-siswi, untuk uh, peduli terhadap lingkungan gitu, mungkin. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.